Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini buat pertama kalinya Aku dah lama tak buat video So kita akan buat video yang simple je mengenai game ini iaitu Slime Rancher Ini adalah video pandang pertama First impression Slime Rancher 2 yang baru keluar hari ini Selama sejam aku akan main dan kita akan tengok Macam mana game ni Macam mana lah game ni? ah Game ni game baru kan? Eh? Mana, mana lah kita So let's go begin save icon kita ambil aku suka slime pink tutorial star okay okay feral okay play damage apa ni alright okay kita main default je so, aku akan main game ni selama sejam and then kita akan tengoklah macam mana uh, game ni berfungsi adakah lagi bagus daripada yang sebelum ni and aku oh, ada story So kita pergi ke Rainbow Island Nampaknya Yes Ini dia Kita dah sampai Alright Let's get moving Okay So aku tak tahu Aku punya setting aku set apa Alright Tapi Aku rasa ni default Ultra So ada macam Jump-jump uh, Frame rate sikit So Yup Let's see Apa yang kita boleh buat kat sini Okay So kita ada VSync, kita ada field of view, kita ada resolution. Okay, grafik. Okay, medium, medium, high. Okay, maybe yang ni aku tak suka. Di uh, pun aku tak suka. Okay. So kita letak. So aku main medium. So aku tak tahu macam mana aku punya uh, performance sekarang ni. Okay, uh, aku punya graphic card. Okay lah boleh handle lagi So kita akan main on medium lah Reflection kita akan main on medium Fault tak perlu pun Normal cukup Anti-aliasing pun tak payah So aku punya PC Aku punya graphic card GTX uh, 360 eh, 1060 So ya. Yeah, 360 ya. Eh. Okay Jump Sprint Alright Vag uh, Okay ini standard lah kan right, So far nampak game dia memang cantik Oh dia apa ni Oh so so dia scroll shoot Ke sini lah standard lah kan Jom right, Aku tak sure kita dapat Full 60fps ke tak Aku tak rasa kita dapat full 60 Jadi aku akan tweak lagi Kita punya setting Alright Kita akan tweak lagi uh, And then probably aku akan try main uh, low Okay Kita try main low And then kita tengok macam mana Alright So nampak macam tak beza Dan aku rasa aku dah dapat 60 Okay No problem Jadi kita akan uh, Teruskan lah dengan kita punya Oh dan dia bagi tahu eh uh, Dia makan apa So I guess Pengembaraan kita sudah bermulalah kot Sekejap Sekarang kita akan kutip uh, Rainbow Fields Agak colorful eh Dia punya ni sebab rainbow eh So kita akan kutip carrot Macam biasa Game Slime Ya okay, Kita akan kutip 4 maybe Tak tahulah aku nak beli berapa Tapi 8 lah 8 Okay Dah ada lima Okey nak okay, boleh Macam yang aku cakap Game ni masih lagi Early access Jadi uh, Ada benda yang Apa Yang masih Mungkin performance uh, Perlu dibaiki lagi Tak tahulah kan Alright Macam biasa kita akan Dapat currency yep, Aku boleh sedot Aku lupa Ingatkan pick up je So oh, kali ni then kita akan lepaskan slime kita dah Banyak sangat tak tahu lah, Mungkin Tak berapa bagus Tapi ini buat Ini macam orang kata apa Experiment Experiment okay. okay Makan makan makan Siapa nak makan Mari mari mari Awal-awal okay, ni memang Agak Apa macam Susah kita nak ambil Benda ni Sebab kita tak ada Dia punya Pengutip tu Tapi rasanya Ya, kita boleh upgrade nanti kat sini. Tapi sebelum tu, apa-apa pun kita kena buat farm dulu. Ah, biasa kita kena buat garden. Ya, sebab garden ni akan bantu kita untuk ni lah Untuk dapat ah, apa? Ah, mendapat ah duit lebih banyaklah. Tu so, kita boleh jual. Oh, ada carrot juga kat sini. So kita boleh tanam carrot. Tapi right, harga macam biasalah kan. Harga market akan bagi tahu harga turun, harga rendah. Tapi untuk awal-awal ni kita just jual je Apa yang kita ada Sebab kita tak nak Apa ni Ada Kita nak ekonomi tu Kita nak duit tu So ni tengah growing Dan Tesla aku ada upgrade Okay So marilah kita explore Kita cari Ayam Okay ayam ada kat sini Okay interesting Alright bunga besar Kita tengok dulu keliling dia macam mana Okay Alright, Kita tengok keliling dia macam mana So energy guna untuk sprint Sama juga macam yang first And kita ada bapa ayam kat sini Probably ni untuk teleport Alright interesting So game dia cantik uh, Malangnya aku tak dapat nak main Apa full Apa uh, Full grafik So kalau korang dah tengok full grafik ni Main sini aku tunjuk Dia tak ada masalah pun benda boleh buat So Okay ni hide Kita akan tengok So ini dia Kalau hide So aku memang takkan dapat lah Ah uh, 60 fps tu okay? aku takkan dapat lah. So aku terpaksa main low saja. Lowest pun boleh kalau nak. right? Kalau nak bagi lagi smooth. Aku rasa lowest dah. Paling smooth lah. So takde masalah pun. okey je. Alright aku dah biasa main game-game macam ni. Ini pun game modern. Alright, siapa yang nak derma. Ah uh, grafik card dia silalah derma. Okay. Kita akan cuba untuk explore. Cari bahan-bahan. Sambil-sambil kita tengok. Maybe ada... Sepisi slime baru Right Dan kita pun juga boleh terbagi makan macam ni tau ha. Terbagi dekat direct kat sini je kan Tapi kita cuba pergi jauh sikit okay. right. Kita kutip carrot sampai tak cukup ni lah. Tak cukup tanah lah right. So kita ada menatang tu juga Okay kita sampai ke area baru Dan kita ada cotton slime Wow dan juga bapa. Okay, ni cotton dan juga pink. Alright, interesting. So, let's take dua kotak slime. Right? Let's take. Okay, kita boleh kita boleh ambil ni. O, okay. oh, tanah aku tanah tu, aku nak ada so that kita boleh tukar ekonomi kita dan dia makan sayur pun which is very very good. Hai. Dan kita ada kita punya slime yang kedua So aku ada 17 belas zakaret So aku better balik Dan buah ada kat situ juga Kalau nak Alright Okay apa yang aku akan buat Adalah Aku akan cuba untuk Gabungkan uh, Cotton slime dengan slime biasa right? Menggunakan ni lah kan uh. right. So apa yang aku buat adalah mula Aku akan bagi makan lu. Ni okay. So dia akan bertukar jadi itu and kita akan tapis semua Slime-slime uh, ni Keluar ha. Daripada Sini so that Aku boleh right, Masukkan ni okay, Aku tak tahu berapa ekor aku nak masukkan Maybe ni besar sangat so maybe 4 ekor should be good Sebab kita tak nak ada masalah Masalah-masalah yang Besar akan berlaku right. So dia dia berak apa oh, Dia berak 2 okay which is I guess right. So bagi dia orang makan Okay Alright dah bertukar Baik Alright So ini yang bahaya ni Orang daripada luar boleh masuk ha, Itu bahaya tu so, Aku maybe perlukan Sekejap um, Alright Ada Maybe yang ni kena bagi makan sekejap Sekejap yeah, Okay Dia orang Kena ada uh, High wall ke Okay ini high wall 260. Okey aku kena beli tu secepat mungkin. Sebab dia bahaya ni. Right. Harga kita tak kisah. Kita jual je. Okey, kita perlukan more of that. Kita kena buat high wall juga. Oh, Kalau tak kita akan ada problem. Kejap sini aku halau dulu. Yang mana yang tak patut kita halau dulu. Oh, ataupun maybe aku siap. Aku ambil ni. Right, Daripada diorang ni Sekejap bagi diorang makan Supaya diorang Keluarkan tu Ataupun aku pergi dekat Kawasan uh, Spesies tadi tu Pun interesting juga Right, Jauhnya lah kau kena pergi makanlah slime makanlah, makanlah. Ngam Sedap kan ah. Sebab aku kena buat secepat mungkin High wall tu Sebab kita tak nak ada problem lain Yang akan mendatang Contohnya macam ni Apa yang bila aku tengok Dah right? Alright Itu yang kita tak nak Bahaya right? Benda-benda macam tu kita tak nak uh, So jom kita jual dulu Maybe cukup 260 Okay sikit lagi Okay sikit lagi If only If only Ada orang makan ke? Ada orang makan ke? Alright good. Ada orang makan ke? Ada orang makan ke? Tak ada Ya, aku rasa aku patut pergi sana Tapi aku takut Aku takut benda berlaku kat sini So aku kena perhatikan juga diorang Dengan harapan ha, Diorang ni tak lari lagi Tak apa kita, kita okey lah Kita masih awal-awal lagi So tak ada masalah Alright Rasanya lah tak ada masalah Aku cuma perlukan 260 je Buat high wall and then aku akan cuba explore lagi lah Sebab kita dah dekat malam dah ni Jadi kita akan jumpa dengan pis pis pis. Alright, Maybe kau boleh bagi duit sikit ke? Maybe? Any of you? Ana, ternak makan? Alright. Interesting. Alright. So, dia orang, dia orang ni makan ni juga. Ah, uh, apa? Ah, uh, meat juga. So, yep. Interesting. Okay Apa kita jual? Hari-hari-hari. boleh aku jual? Aku tak jual. Lagi. Baik aku perlu kasih sikit je lagi duit weh. Sikit je lagi. Why so, left? Patut ke aku gerak ke sini? Maybe. Maybe, maybe. Right. Right. Diorang ni aku perlukan. Okay, diorang ni dua ni, okey. Makan-makan, makan. Diorang tak nak makan juga. Kenapa diorang tak nak makan? Okay, tak apalah. Kalau macam tu aku gerak pergi Uh, area Yang putih ni lah kita tengok Area bunny ni Sekejap kita boleh farm sikit guys ni So Alright and then Kita boleh dapatkan something maybe Yup So Oh ni ah, Dah datang dah okay Anak-anak kita dah datang dah So Siapa-siapa nak makan sini Please Alright aku rasa kita Oh Kita agak mess up sikit sebab Wow Sabar sabar Sabar Buat bertenang Oh no Diorang dah bertukar jadi ni Cantik lah Ya Oh ni apa ni Activate apa tu Alright Research drone Interesting Alright Yang aku tak tahu Apa function dia Okay I guess Aku perlukan warna putih Kalau boleh Yap Terima kasih Aku tak nak spesies ni Tapi aku nak dia punya ni Siapa yang makan ni? Siapa yang makannya? ni? Nope Don't don't don't, don't, don't. Alright okay. there you go Okay aku kita dah ada cukup duit dah Untuk uh, Buat kita punya high wall So kita akan buat high wall kita And kita akan sambung explore Sebab kita Perlukan more slime Right. Okay, Oke. Okay, Kekere kita pun dah banyak. So let, let's see, let's see. Right. Eh, aku boleh beli banyak sikit. Aku tak tahu lah berapa nak kena beli ni. Kalau apa? Okey, right, kita dah ada 320. Terbaik. Kita boleh buat high wall. There we go. High wall untuk semua. High wall untuk slime kita. yup Very very good. High wall dan kita boleh masuk maybe Ah, uh, am oh yes. guess Tujuh Okay tujuh lah aku Kita try tujuh Dan benda ni akan infinite tumbuh Yang best tu Aku terbaling yang lain Okay that's Takpelah lah lah Kita bagi makan kat diorang Dan kita perlukan harvester sebenarnya Alright Harvester Okay Ni air net ni bagus juga ni Yang kedua ni Okay uh, yeah. Auto feeder Okay Plot collector Kita perlukan plot collector Yep So tak ada apa yang berubah sangat uh, Daripada uh, First Slime Rancher Okay Tapi benda tu benda bagus lah. tak Takde lah Macam aku cakap uh, Benda tu tak berubah tak uh, Benda tu Apa Tak bagus kan Tak bagus lah Maksudnya Ha, apa Dia tak adalah Rasa macam pelik sangat ya, Aku rasa aku nak buang sikit Buang buang buang Banyak ni ok kot For now Ya yeah. Alright Dan aku tak tahu Dia orang ni lapar bila yep, Aku ah harapkan... ha, Yang mana yang putih tu makan lah yang pink tu eh, Supaya Apa Susah tak ada plot collector ni Susah Right, mana yang wanna pick Aku nampak tadi ada okay. Aku nak kena bagi makan Aku nak kena bagi orang bertukar Alright So dad orang makan Tak nak makan ke Yow, Diorang tak nak makan Alright It's okay It's okay. So mari kita jual ni Harap, -harap ekonomi Bagus lah Ni apa Alright Ni tutorial saja. sahaja uh, oh, Harga tak? Bagus Tapi selalunya aku tak ikut harga huh. S log S aku boleh jual. Aku jual. Dan kita boleh je nak feed. Nah, berapa 500 yang tadi? Harga. Plot collector 500. Okay. So, kita boleh je feed ni. Kalau kita nak. Okay, aim dia masih apa, susah sikit. Okay. Aku nak try aim yang untuk budak kecil ni. Tapi... Sah, Mungkin aku kena air betul-betul kat mulut diorang Let's try yep. okay, Dia orang maybe tak nak makan Fine Okay so lah kita explore Rasanya yang tu dah kenyang Dia orang dah kenyang so kita akan explore And then kita akan tengok Okay aku akan Pergi hantar ni jap Bagi yang tu evolve Alright Lepas aku akan balik dalam Satu dua tiga Aku akan harvest buat kali terakhir Okay, diorang tak nak okay. okay, jom kita gerak Sebab aku nak tunjukkan area baru juga Kalau ada susu dia ada lah kan Sepatutnya ada lah area baru uh, Dan juga kita ada spesies baru juga tu uh, Macam ni, spesies ni kita boleh ambil Tapi masalahnya fosfor lime ni Kita perlukan uh, Malam lah kan So aku takkan ambil sekarang tapi kita boleh farm diorang lah maksudnya kita boleh ah, farm ni ha boleh je. Yok dia akan keluar kain dua ni. Kita boleh farm lagi kalau ada force four line lagi contoh macam gini. Right. Eh okay, silap jangan jangan jangan bertukar jadi tu. Okey tak serupa pun. Right. Itu apa hujung sana? Oh force four juga. Ha. Ah. Oh, oh Oh Uh, aku nak bagi makan dia Okay, tak apa Kita explore lah kalau macam ni Bye-bye Jumpa -bye. lagi Kau tengok gabungan-gabungan dia Kau tengok ah, Macam ni ada Eh Apa tu? Oh, dia duduk, duduk sekali Comel je Alright, let's go Alright, kita ada lalu laluan bawah Kita boleh pergi ikut sini Okay Ni apa? Harvest Oh, harvest Kita boleh harvest air dan aku tak rasa kita boleh pergi seberang sana Tapi kita akan pergi belakang ni Kita akan tengok apa yang ada belakang ni Ada anak ayam Kita boleh ambil kalau kita nak Alright Ni apa? Ok buah Ni apa? Ok tu aku kena upgrade Ok Nampaknya macam tak ada apa sangat aku akan ambil ni Ok ni Oh ni cute berry Ya, cue very Very specific lah kan Bagi aku Tak akan harvest malam-malam Lepak dulu right. Makan ke, makan ke Silakan, silakan Aku tak boleh ambil yang tu Yap. Dia, dia bila makan dekat dekat ni yang problem ah. Dia akan terus bergabung kan So itu agak masalah lah kita boleh pergi sini. Apa yang ada di sini. Kita just nak tahu je. Uh cantik. Main aku main low pun cantik. Sekejap kita jumpa point. Point ni selalu dia bagi macam. Hydro turret. Alright. So sekarang kita boleh. Allah. <tik> Dan. Aku pun jatuh. So apa yang berlaku bila jatuh? Kita hilang Semua item kita Aku sedih Alright Tapi tak takpe kita ambil iron ni balik Kita hilang <laughs> Aku tak expect kita jatuh tu sebenarnya Tapi benda dah jadi jadi tak Apalah kita habis Plan kita still sama juga Okay plan kita still sama Tapi kita hilang banyak juga duit tadi Alright Aku tak expect pula kita jatuh tadi guys Macam manalah kita boleh jatuh. Alright. Why? Kenapa? Okay. Jom kita bagi makan. Jom kita bagi makan. So itulah terjadi bila jatuh. Sama je macam yang game pertama dia. Huh. Takkan mati. Rugi semua duit aku. Tak apa kita belajar. Kita belajar. Tak ada masalah. Alright. Bila nah, kita makan. Macam mana? Okay, kita siapkan nampak duit daripada ni Ayolah sebab ada uh, Ada orang tepi ni juga ada slime masuk hmm? tu eh, Kenapa ni? Kenapa? Macam sedih? Tak makan-makan Sempit ke tempat aku ni? Wah dia lapar nampak tu lapar Dia kalau lapar dia akan melompat tau Itu uh, itulah Haa uh, salah satu Apa kelebihan slime ni Okay Tapi <laughs> Tapi Alright Aku nak mengambil duit ni masalah Okay So jom kita uh, jual luet yang kita tengok uh, Boleh tak kita dapatkan uh, plot Apa tu collector So harga memang turun gila Tapi aku tak boleh buat apa Sebab aku just nak duit je Okay Alright Tak cukup lagi Kita nak 500 dan ni dah terkeluar Aku tengok ni keluar Tidak Malam, malam adalah Malam adalah Apa? Cepal, jangan Keluar daripada sini Aku kena buang lah Semua-semua ni jap Aku kena buang yang ni, ni, ni, ni Alright, problem ni Aku kena buang yang uh, Yang mana yang Ketage-ketage ni okay? Aku kena buang orang sebab orang menjadi problem eh is aku dah aku. Hai. Selalunya aku akan buang dekat belakang aku tu waktu belakang tu. Ah, uh, belakang ni apa apa ni? Ni apa? Ni apa? Apa masalah kau? Ha? Huh? Apa masalah kau? Masalahnya dia keluar daripada situ sebab dia lapak, ya. Yep. Okey, aku tak rasa kita boleh tampung, okey. So aku nak buang lu. Hai. Right. Maybe too much, ya? Okay. Tapi aku tak kisah boys. Sebab ini baru tier 1 punya slime, kan? Oh, eh? yeah Alright Kelapa ni nak Nak makan ke? Lepas tu kita buang dia, okay? Kita terpaksa buat, guys Kita terpaksa buat Bukan sengaja Alright, aku terpaksa buat <laughs> Disebabkan Ya yeah. Disebabkan dia akan mengganggu Alright So, guys. Kita maybe cukup rasanya Boleh tak aku jual carrot ni Aku tak rasa kita boleh jual carrot ya? Tak boleh Okay 500 let's go So sekarang kita boleh beli Plot collector Okay digo. Digo, Plot collector Okay So aku akan hantar je dulu kat diorang Aku pergi makan Dan aku gerak dan kita cuba cari uh, benda ni. Dan okay. kita uh, cuba cari duit. Aku akan buat lagi satu farm. Dan kali ni kita cuba bela yang malam punya. Tapi agak sedikit mahal sikit lah kot. Maybe, maybe aku patut bela yang... ya, yeah, Yang malam ni macam bahaya. Kalau rabbit ni dengan... Ala lomlagai kan, kalau aku tak beli kan. Ya. Post hole post hole ya. Hai, right. mari kita pergi tempat kita jatuh tadi. Ya, sini banyak REB dengan tu je kan. So oh, boleh tak aku? Okay ni limitedlah. Tak ya, ada laluan yang aku tak pergi lagi. Okay macam atas ni aku tak pergi. Refine the reeling. What? Apa ni? Slime okay. science lab Oh kita tak pernah pergi lab lagi right? I'm so over my head Refinery ring Alright So apa yang aku kena buat ni Aku kena campak je lah ni Dia akan Oh Tabby oh, Aku dapat tabby slime So apa-apa yang aku kena buat ni Alright So nope. Okay. Dia akan hantar macam ni aku tak faham Tapi kita hantar je Sebab kita nak belajar Alright there you go uh, Tabby dengan rabbit should be a good combination So kita akan ambil So Tabby Dia makan Ya yeah, mau Tabby What is this? Oh dia makan ayam kan Alright Rules through Oh ya yeah. dan kita perlukan hand juga Ya yeah, aku rasa rabbit ni kita buang Kita ambil ni yeah, Kita perlukan dua-dua ni Jantan dan betina. Lepas kita ambil sebab-banyak TB yang kita boleh Oh ah, ni dia makan Dia makan apa? Meat kan? Tapi kenapa? Dia angkat je Dia tak sempur ke buah Alright aku rasa 4 should Aku rasa dulu aku pakai 4 juga Aku tak pernah pakai lebih daripada 4 Sebab bahaya Alright kita stick dengan 4 Tapi kita terus explore lah Kita terus explore Ah, uh, Ini apa? Cotton slime juga Alright apa? Oh kita tak Kita tak nak tak apa-apa pun daripada dia Aku nak explore je Aku nak explore Ada map ke? Ada map Alright so aku boleh Fast travel ke? Tak boleh lagi Mungkin satu hari nanti Aku boleh turun bawah ni Oh hati-hati Oh Guys aku jumpa something lagi Emerald Cypress Cluster Alright Ah uh, Ni just orang kata Hiasannya uh, Decoration ni tak ada ayam lagi Aku boleh ayam ni Okay, dua lagi bagus Sebelum satu Dia panjat ke atas ni Game ni dia banyak Macam apa Secret-secret lah eh Oh, aku tak ada booster lagi So aku perlukan booster Yes For sure Aku perlukan booster Okay Bawah ni ada apa? Tabby Tabby right Atas ni ada apa? Hai, aku kalau ada booster Aku boleh pergi sana ya. Oh Lepas tak lepas Oh inilah Oh hello there Pink Tak aku kalau kita bagi dia jadi okay, dia mana ni? Kita boleh mak. ke? Alright, aku pun tak ingat macam mana aku pergi sini. Uh, dan aku tak boleh mak, pun. So. Nah, tapi kita tahulah dia dekat area... Area-area putih tu. So, aku boleh bagi dia makan sebenarnya. Dan at one point dia akan meletup. Dan kita akan lock. point, Which is interesting. Right? Okay, so... Alright, situ Begitu tahu kat mana So, ni tempat Debbie tadi Atas tu ada something Oh, tempat tadi tu So, yang tempat tadi tu dekat Okay Aku rasa aku tahu kat mana Kita boleh ingat maybe Besar Ada juga yang besar kat sini. Hah. Ada juga. So, ada dua. Satu dekat sini. Oh, dia akan makan dalam map. Very, very interesting. Ni apa? Oh, ini yang buka map. Aku lupa. Benda ni wujud. Ya. Alright. If only... Aku boleh... Apa ni? Oh... Di folly aku boleh... Tengok map sambil aku bergerak. Kan bagus. Okay, so aku nak menuju balik ke rumah aku. Di sana. Oh, no. no, no. nasib baik tak mati lagi sekali. Right. Ya, yeah, kalau map dia ada macam arah mana... Oh, aku boleh buka lagi map baru. Yahoo. Yahoo. Alright, aku just kena pergi straight je. Alright, straight saja. Ya, sini aku keluar pergi straight. Je. Alright. Guys. Yep. Straight saja. Ini dan Straight. ke kematian aku. Huh. Okay, dah betul dah. So, baguslah every time kita jumpa tempat baru dia akan apa ni? Ah, uh, dia akan Mak kan So Let's yeah. build can I No oh. Alright okay, Jom kita balik Kita tengok slime kita Apa jadi Okay sofa Sama je sistem dia Macam yang pertama Alright Aku ada 30 minit lagi Untuk slot ni uh, Jadi kita akan tengok lah Macam mana Okay dan Benda ni terkeluar Sebab dia orang lapar Dan aku rasa aku nak stick Empat uh, saja. Aku rasa 4 ekor So kita akan buat Pembersihan hari ni ya, okay. Pembersihan sikit So let's Let's take Kita akan buang Kita akan tinggalkan 4 ekor je For now Aku rasa dia akan membahayakan Sebab dalam game ni Kalau Right Kalau Kita Ada macam Stage uh, Stage yang kedua ni Okay Right, lepas tu kita dia bercampur dengan uh, plot yang lain Dia akan bertukar menjadi ta. Kota so, ni amatlah bahaya, kan? Okay? Kota ni amatlah bahaya. Ko so, plan aku sekarang aku nak tunggu ni tumbuh, and then aku nak plan untuk buat. Sekarang yang terusnya untuk Tebi, yeah? Okay. Uh, dan plannya maybe Tebi. Tebi di mana? Di sini mungkin ada ayam-ayam ni. sebelah dia adalah ayam hen. Tempat tempat belayar. Right. Okey, kita akan letak TV guys ni. So, coral memerlukan 125, 28 sebenarnya. Ah uh, 200, 200 pula. 128 plak. 128 tu duit aku. 250. Ah uh, dan juga aku perlukan 500. Yap. Lepas tu daripada situ baru aku boleh ni. 500 aku perlukan 500. Dan yang boleh bagi aku 500 adalah benda ni je. Mari kita tengok farm kita apa yang ada. Alright. So, untuk unlock area baru, kena beli. Macam biasa. Okay, one day, one day. One day kita akan berjaya dapat itu? Okay. Dekat mana? Oh. Ada underground. Interesting. Oh, so ini untuk waktu malam. Bukan. Fabricator... Vac upgrade, alright. So kita ada cotton plot oh, sebab tu kita perlu kan. Pink plot, hard module, upgrade nyawa, upgrade ni, dashboard, energy consumption, okay, yang ni kita nak, alright. Phosphor, okay, kita perlu belajar juga. So maksudnya kita kena belajar tebi, phosphor, yeah, tebi phosphor. Sebab kita nak buat jetpack Of course kan okay. Itu adalah antara benda yang Benda yang first lah kita nak buat Okay Ini apa? Refinery Alright so, ini yang kita transfer tadi kan Okay Oh daripada sinilah Dia transfer ke situ Okay faham Alright Interesting Simple enough Dan kita masuk lagi dalam Ke manakah dia pergi ni Aku tak tahu Right Ooh. Kali ni underground kita Dalam juga Dan dia tembus ke satu tempat yang misteri nah, Aku pun tak tahu kat mana ni Dalam map Dia adalah di seberang Ooh. Interesting Rainbow Island eh Aku boleh turun sini Apakah ini Aku boleh travel Naik boat ke Mungkin satu hari nanti Oh tak Aku datang Oh aku datang Pada sini ya. Dan benda ni Tembus ke Area ni Alright Interesting enough right. So macam mana Macam mana dengan Kita punya Progress Due kita memang Tak bergerak lah So aku better cari Carat dulu Dan aku halau Benda-benda ni Benda, -benda, benda bukan -buka ni Alright, cotton slime ni. Jom kita cari Ah uh, kita punya carrot tu. Right, ada carrot tak? I need carrot aku pergi bagi dekat yang besar tu pula kan. Right, carrot ataupun buah lah. I do lah, okay. Buah pun okay juga. Buah pun memang boleh tapi aku tak boleh ambil masalahnya. Huh kau ambil jelah plot. Ay big plot. Ay I guess. Aku boleh balik? Perso? Oh tengok ni. Banyak dia game ni banyak sangat choice. Kadang-kadang kita kena buat. Sekarang ni aku tengah hole aku punya ayam ni. Ah uh, dengan harapan kita dapat Buatkan ayam tapi aku rasa sekarang ni better aku ah uh, Lepaskan je ayam ni. Dekat area ni. Okay. Dengan harapan dia orang tak lari lah. Okay. And then let's see. Oh aku takut dia ni. Right. Ah, dia ni lapar ni nanti. Macam mana? Kita perlukan 500 tadi kan untuk buat... Haa ah, ni. Right. Harga macam mana harga? Harga tak berubah. Harga tak berubah. Harga ni rasanya selalunya... Orang yang ekonomi-ekonomi je tengok ni. Aku main game ni aku tak pernah ada ekonomi guys. Okay, aku main redah je. Alright. 500 untuk Debbie. Lepas tu kena buat kandang ayam. Full pula tu. So 500 lah kan. Okay. okay aku pulukan sikit lagi. Come on. Come on. I need money. Alright. Aku silap tadi. Patutnya aku ni kan. Buang je tu. Kita okay, pergi apa? Aku rasa kita mungkin akan dapat duit kot dengan diorang ni. Purfully, dia makan dan dia orang keluarkan duit. Ini apa? Alright, drone scouting location. Alright. Perempuan macam Ada something di sebalik ni tadi. Ada okay. ke? Okay go, good job okay, bagus, bagus Ini kita nak okay, bawah tu Oh jatuh, jangan jatuh <laughs> hey. Terima kasih ada Lagi hasil-hasil ke Tak ada Aku tadi patternnya okey dah Aku dah ada carrot dah guys Tapi kan aku pergi Aku pergi Apa ni Oh fosfor Aku pergi <laughs> Aku pergi bagi dekat yang gemuk tu Buat apa kan eh? Salah tu lah Hilak lah Ni apa ni safe ke Oh ni tidur alright Kalau kita tidur Adakah pokok akan tumbuh? Ya yeah. Kita boleh try yang tu Yup Contohlah aku tidur Tip anti-mode right. Adakah Pokok tumbuh? Almost Almost Almost nak tumbuh Diorang pun dah lapar ni aku rasa Ya yeah. Mana aku nak settle kan ni? Okay, macam mana aku nak setelkan? Tuh. Aku tak ada cara nak setelkan. Jadi hari ni... Kita akan explore. Mencari... Benda-benda. Okay? So mari kita explore. What? Benda cotton. Alright. Sebab... Pokok masih lagi... Tak boleh tumbuh. Jadi kita akan explore. Ayam. Oh, ayam is good. Eh. Okay. Kita pergi belakang ni tadi kan. Ayam lagi. Ni apa? Tak ayam. Tak nak. Oh, ni carrot. No, don't eat. Don't eat my my carrot. No. Right, so kita dapat carrot yang kita nak. That's good. Ada lagi carrot tak? Aku pergi bagi pula carrot tadi kan? Silap betul aku. Aku telah mem -me uh, mem mempelahankan progres aku. Alright. I guess. We back. Kita ada 5 carrot untuk 5. Untuk 4. Dia ni. Dah. Dia orang dah start lapar dah. Confirm. Dia orang memang, start, dia, dia orang memang akan start lapar. Sebab. Apa ni? Uh, sebab dah seharian, kan Oh so, yang ni pun tak boleh nak cover sebenarnya Untuk empat ekor Tapi kita tengok lah macam mana Biar okay? dia sedut ya? Aku lupa boleh tekan button untuk sedut So adakah cukup Untuk 5 uh, lima... Lapa lagi ke Senyum dah kan Okay dah senyum Alright. Adakah cukup untuk Kandang kita seterusnya Mari kita tengok Oh no Tak cukup Sikit lagi Okay, belakang ni apa Ni apa Oh ni Another map right? Tak cukup lagi So kita perlukan Sikit lagi Tapi kita dah boleh buat Kandang lah Alright Kita dah boleh buat coral Okay dan Aku boleh letak tebi. Kalau aku dah letak Tapi dia makan apa Dia makan daging kan eh? Tapi dia mahal lah okay, tebi dengan Force Ah uh, memang bagus tapi aku kena upgrade. Aku kena buat kandang juga, which is yup, cool. Ia, knowin juga tapi duit duit akan jadi banyak lah. Insyaallah. Alright uh, Kita explore lagi kita explore lagi kita tengok mungkin kita dapat ah uh, mau daging ke sayur ke apa kan? Saya memang tak ada harapan lah Sebab kita ada beberapa minit lagi Sebelum kita tamat Kan preview sejam ni Hopefully korang Apa Korang ada rasa tertarik Nak main game ni Sebab aku pun dah lama tak buat video Ini macam orang kata Just uh, Video Apa ni Sejam preview game ni di mana korang boleh tengok lah kan Dia punya Apa yang terbaru pasal game ni Dan Macam mana aku pergi belah jauh tadi ya? Aku dah tahu Dan At least kita dah dapat cube berry Macam aku pergi belah sana tadi Itulah game ni Kadang-kadang kita tak sengaja pergi Kita tak nak pergi pun Tapi kita pergi Dan aku of course lah Lepas uh, sejam preview ni Aku akan main lagi lah eh, Kalau korang rasa Orang nak Tengok lagi Video ni Nak tengok lagi siri ni Orang boleh Bagi tahu Dan aku Takkan segan untuk Sambung lagi Alright Aku pun tak tahu macam mana aku pergi atas tu Macam mana aku masuk ke area KB tu Aku tak tahu Aku tak ingat dan memang nasib gila lah Alright Memang nasib gila aku masuk Aku rasa Aku pergi straight daripada sini Diorang semua lapar aku tengok Ini bawah ni ke? Ya belah kiri Ya aku rasa Tak yakin aku dah pernah pergi Tapi aku tak pernah pergi But let's take more fruit Allah ni bukan Bukan cube Ini fruit Ya berry sama dengan fruit lah kan? Sekejap ya. Cubi Aku mungkin akan cuba untuk rapatkan beri tu juga Ni benda dalam food ni okay. uh, Aku nak Oh dia makan tu Apa ni Content pink Alright Interesting Nanti kita jumpa tadi Yup Inilah luanya. Allah aku punya No aku punya carrot Aku tak carrot Dah nah. tengok ni Tengok ni guys Inilah bila aku cakap Aku ada masalah dengan Management Alright Game ni Tapi tak mengapalah Kita akan balik Tapi tak mengapalah Nanti kita akan upgrade inventory, And then uh, Kita akan settle lah masalah ni So aku rasa benda-benda ni dia penanda lah kot yeah. Aku rasa aku dah hafal lah first area map ni Oh, so, it could be good It Dah okay rasanya Tapi macam mana aku nak simpan buah ni Supaya aku boleh terus Apa? Farm nanti Adakah buah ni akan expired? Itu kita tak sure so Aku try simpan buah ni dekat sini Dengan harapan Dia tak expired Sebab aku tak rasa ada storage aku tak rasa ada storage Okay There we go dia punya carrots dah pun tumbuh Right Aku patut buat duit dulu Kenapalah aku nak alok tempat telepok tu dulu Right 1,2,3 Allah Allah Allah Allah Aku salah balik terbalik ayam Oh Oh Aku dah balik-balik Terbalik ayam pula Right Nak makan ke? Gila lah makan Alright. Tak nak, tak nak. makan. Fine. So maybe kalau kita skip time. right, Sleep until morning. Adakah ada benda lain berlaku? Macam orang harvest ke? Diorang lapar ke? And. And. So yeah. Time skip works dalam game ni. Interesting. Interesting. Alright. Maksudnya kita... Game ni taklah grindy sangat Allahuakbar Aku terbang tu pula Yup Game ni taklah grindy sangat Okay kalau macam tu Kita boleh Dah buat sekarang Kita boleh set up untuk kita punya tabby And then kita Go Force Forest Tabby Force Forest Okay 396 Rasanya dah cukup untuk buat uh, Kandang juga So let's go Ku, yap, dan aku boleh buat spring grass. Uh, oh, ni bagus. Double production. Oh wow, interesting. So di mana kah ayam ayam ku sini? Ayam ayam ku masuklah ni Okay, dan ayam ayam ku tak tahulah macam mana, macam mana proses ayam ni. Tapi kita assume... Uh, ya yeah. Satu jantan dengan 20 bertina kot Haha <laughs> Lepas tu <tuk> Kita tengok macam mana <tuk> Dah ada lagi ayam ke Di sini <tuk> Any more ayam Oh <or> <tuk> Ya, Aku pun tak sure macam mana So ayam ada upgrade macam-macam lah kan Kita ada vitamin Kita ada elder collector Oh, lama-lama ayam pun boleh tua juga. Alright. So, yep. So, kita dah boleh letak tebi kita. Tapi masalah kita tak ada supply ayam. Tabby ni makan apa? Soalannya. Dia makan daging. So. Aku rasa maybe kita buat satu lagi farm. Untuk uh, fruit kita. Yang masih belum expired lagi. Okay. Uh, ah, yeah. Ayah. Sudah so, kita boleh prepare untuk malam ni Kita akan cari Tabby malam ni Tabby Okay Tabby Tak malam ni bukan tabby Malam ni adalah uh, Fosfor Fosfor Alright Okay Teguh Fosfor dan juga uh, Apa Kita akan gabungkan Tapi first of all Aku kena Buat high wall dulu Yap Kalau aku tak ada high wall Aku ada problem lah Sebab nak gabungkan Seperti dia melompat Let's see Let's see Kenapa ayam ni keluar? What? Kenapa ayam keluar? Tidak Okey, duduk dalam tu Alright Jom kita time skip Ke next day Alright Dan aku yakin ada achievement lah kan Kalau oh dia orang lapar tengok tu Bahaya ni Jangan lapar, jangan lapar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, lapa. makan makan sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, Ya, bahaya ni sebab Kalau yang mana yang terkeluar ni Ya, kenapa mengamuk? Adakah aku kena buat air net? Hmm Ya, time skip adalah juga uh, Apa ni? Bahaya dia tu, okay? Rasanya kita tak perlu lagi kot Alright, kita perlu. Kita maybe perlukan music block lah. Music block agak OP Tapi for now tak perlu lagi Aku rasa okay kot Hopefully oh, okay Bahaya ni Bahaya, bahaya Eh? Durasi sehari pun dah lapar. Macam mana? Okey. Bila dia nak keluar tu yang buyer tu? Alright, so aku boleh buat high wall dah. So masanya guys untuk kita menangkap phosphorus. Aku tak tahu tu phosphorus. Ah uh, makan apa? But, yep. Let's see. Alright. Ya boleh tak ada slime PD tak? Yes. Okay Guys ni kita boleh tengok uh, apa benda Oke okay, fosfor dia makan Buah-buahan Dan favourite dia adalah Cube tu Okay, interesting Interesting So, aku hilang dah ke? Yup For <laughs> oh, sure Okay Ayam Uh, banyaknya anak ayam Wow so, Aku rasa kita dah boleh bela kot tabi ni Ayam bermanyak tu Alright let's go Tabby Tabby here you go Tabby Tabby Nah makan yep, There you go Tapi kita kena hati-hati lah Sebab Makan ni makan Makan Tabby Makan Makan makan makan Yap Kita kena hati-hati sebab Kalau Tabby ni terkeluar Masalah boleh minyak kanta Alright Kita kena hati-hati Alright Mana yang tak makan lagi tu? Siapa yang tak makan lagi tu? Ha? Siapa? Siapa? Siapa? Okey tu dia. Dia rupanya. Boleh tak aku kutip balik Tabby ni? Bagi makan lepas tu balik kan? Tarik juga. Buat macam tu. Tabby of course lah mahal. Sure Okay, aku rasa aku tak, aku tak yakin lah dengan TV ni. Kita akan kutip balik dia. Aku perlukan satu lagi farm. Untuk fruit. And then... Be good to go. Alright. So, marilah kita tidur lagi. Dan kita akan tengok. Sebab aku hanya ada lebih kurang tujuh minit lagi. Untuk aku rapid up. This episode tak tahulah sekali ke dua kali ke kan. Eh. Nah, tapi apa kalau kau nak lagi jelah aku tak ulang apa, -apa eh yeah. tapi ni macam orang kata preview preview. Okey, besepah. Okay, farm. Kecampak semua. Okey. Right. Okey, go. Aku rasa kita cukup dah kau untuk buat another farm. Kalau kita bagi makanan favorite dia akan double tau. Double je macam benda tu lah yang keluar tu. Maksud dia boleh apa? Produce dua kali ah. Okay, aku rasa kita cukup sangat. Oh, so, let's go. Aku tak nak aku aku tak nak tebi ni tebi saja sebab selalunya makanan daging ni dia susah sikitlah nak manage. tapi tak tahu lah mungkin dispatch patch diorang dah ni. Alright So kita kena cari buah tu je And then we good to go Kena cari Cube fruit tu Kita cube fruit tu Alright Oh wow Cube fruit Aku tak tahu aku jumpa kat mana tadi Okay ni buah biasa Aku nak cube fruit tu Aku nak favourite dia So kita kena pay attention Ayam Ekstra Tak ada hal Okay je Oh sana eh Oh dia go I guess I see Bukan Ni bukan Ni biasa Go go fruit uh, It works But Aku nak juga Aku nak juga tu eh Aku nak juga pokok merah tu Kalau aku lompat ni Lepas ni kan orang ni Mana pula pokok merah tu? Okay, maybe maybe uh, uh, jalan sebelah kiri ni. Tiga? Okay. Uh, tak. Ah. Sepuru biasa. Alright, pokok merah tu agak rare eh. Agak Red di situ, bukan Red. Aku yang tak jumpa. Woi, oh. Ya, yep, aku tak jumpa. Ini bukan. Ah, interesting. Tapi aku sampai kat tempat je balik Tempat yang mula-mula aku sampai Yup Aku tak jumpa dah pokok tu Tidak Tak apalah kita maybe kena berpuas hati dengan pokok Kuru uh, biasa je apa apa yang kita mampu buat aku tak jumpa Aku tak ingat dan aku tak jumpa Sedih, sayang eh Kita ambil lah serba banyak yang boleh. Yap. Then kita akan skip ke malam. Korang akan tengok uh, Phosphor Four, Baby, then kita boleh uh, tamat ke episode. Gang ni, okay? Tadi tu kebetulan je, aku jumpa guys, kebetulan. Let's go Ah, Kekecewaan Aku rasa pokok yang Pokok yang belakang tu Tapi dia tak tumbuh Alright let's go Untuk Ayam mau ayam Untuk tebi Nah ayam Untuk No ayam Nah Banyak agak ayam aku ni Sampai terkeluar-keluarlah nanti Alright Nah, kau makan ni banyak-banyak. Okay. Masih aku kukit lebih-lebih ni. Alright. Marilah kita... ...cuba untuk... ...skip sampai ke malam. Nanti kita tengok. Apa yang kita mampu dapat? Phosphor Tebi. Oh. Alright. Okay. Benda last yang korang akan tengok. Benda last. So overall bagi aku Untuk jam yang pertama ni Aku memang uh, Suka lah Dengan dia punya uh, Design Oh apa ni? What the fuck? Sekejap Wait what? No Aduh aku memang suka lah Dengan design Aku dapat gold slime Lama tak nampak gold slime tu Aku rasa gold slime bagi duit tu Ya yeah. Okay one more force four maybe Ataupun dia nak suruh aku 3 duit see. Oh, ayo okay. okay. so, Kita dah dapat apa yang kita nak Malam ni So let's go back Oh uh, cantik cantik Malam dia memang cantik Ini low quality guys Ini paling low eh Dan aku tembus ke Sini okay Ini pun aku ingatkan apalah Wah wow, malam memang cantik Malam game ni Manti ada batasan lah okay Memang cantik lah eh. Alright So fosfor Yeah The problem dengan fosfor ni Oh tak takpe dia boleh duduk Ya yeah, problem dengan fosfor ni Dia duduk waktu malam je kan Aku still kena ada Slime sensitive to light Tapi kalau digabung, Adakah Ya yeah. Let's see Mari kita evolve kan Okay Baik, right, kita bagi dia makan Makan, makan Dia eh, adakah Dia evolve eh, Dia orang nak makan ke TV? TV, tak nak makan ke TV? Nah Tak nak ke nah. bertukar ke TB force 4, tak nak Hello Tak nah Tukar, tukar, yes Yup Tukar Tabby Phosphor Tabby Yup Yup Okay macam banyak sangat pula Oh dia bukan satu Alah oh, aku lupa Oh god Oh god This is too much Sekejap okay, aku Aku lupa pasal Phosphor tu So let's remove Phosphor jap Tak <tuh> ada satu lagi Tabby Aku lupa dia Kita perlukan satu je kan satu lagi tebi. Satu lagi tebi. Miaw. Tak ada. Okay. Main-main. Aku kena campak semua Fosfor-Fos -fos yang lebih-lebih ni. Aku rasa semua dah jadi... Oh tak. Ada satu tebi tak jadi. Okay. Mari kita campak semua ke dalam lombong. Terima kasih. Fosfor slime. Allah. So sepatutnya... Dia orang makan fruit lah kan? Sekejap Dia kena waktu malam ke? Itu soalan dia Diorang kena waktu malam juga ke? Nah Alright aku dah ada ni I don't know Tapi kita boleh tanam farm ni dah Ah uh, Yup Oh Alright Okay pokok ni rasa kena dua rasanya fruit dengan ni Sebab fruit dengan ni, sel dengan ni selalu susah sikit Okay Marah ni? Marah ke? Marah ke? Makan Marah makan Okay uh, Vegetable okay Supply okay Tak ada masalah Right. Aku ingat Kita perlukan uh, Yang waktu malam kan Untuk ni Mati-mati pula Alright Apatah nama blanket tu Itu maybe benda yang last Aku akan buat Sebelum aku closing Tiga Allah Tak cukup lagi seratus Hmm Mana dia guys Tak cukup lagi seratus Adakah kita pergi mengeksplorasi Yap Seratus sepatutnya senang kan Yap Sebelum siang menjelma Gimek gimek Tak nak makan ke Alright tak nak makan Oh kau betul Tembak Eh hey, lah Aku perlukan dalam Please please saman Please you Dia makan Ni yeah, kan tak makan sayur Ada tak sesiapa ada cahaya please Please Alright terima kasih Terima kasih Terima kasih Alright Come on kawan. on, come on. Kamu, kamu, kamu. Yes. Okay, go. Ya okay, aku sajukah, gua seratus. Aku perlukah seratus ini, right? Cukup, cukup, cukup. Ya, nah, game ni memang menarik. Right, aku pun dah lepas sejam dah ni. Tu so, masa ni untuk aku menamatkan. Ya sedih sebenarnya nak kan ni Alright Macam biasa kalau korang nak Korang boleh bagi tahu ada ah, Dekat bawah lah okay? ah, Aku sengaja je tak nak buat benda ni dekat live stream Sebab Aku rasa macam nak buat lain sikit At kita ada video sikit lah kan ah, Untuk ah, Kita letak dekat channel kita kan Bagus lah kan Alright kita akan bagi dia blanket untuk tidur Dan Aku rasa aku puas hati dengan progress kita Ya yeah. Aku buat eh Kita ada ayam yang begitu banyak Aku rasa uh, Slime Rancher 2 ni Dia memang bantu gila lah. Untuk ayam ni memang banyak gila Supply Very very good uh, Sebab dulu aku rasa Masalah juga daging ni Sekarang maybe dah tak perlu kot Dan ini malam apa beza dia Malam dengan siang Dia ada macam Ada tanda bulan eh Sama je apa bezanya Ya Aku tak nampak apa beza dia tapi Ya yeah, maybe kita tengok waktu siang kot Ada beza dia kot Mari kita tengok Tapi ada beza Dan aku suka gila fast uh, fast forward time ni Sebab aku rasa dulu tak boleh fast forward time ni Bukan tak boleh dia tak ada effect Sekarang ada effect Biasanya kita Tak perlu nak teruk-teruk guys. Alright Ya yeah, itu dia gelap-gelap Ya yeah, ya yeah, ya yeah. gelap-gelap Kita boleh nampak guys tu. Alright interesting Okay guys Aku rasa di sini lah Kita punya Ending untuk Slime Rancher Preview Sejam yang pertama Daripada aku Terima kasih semua yang menonton Tak selaku game ni ada first person Tapi aku tak ingat Apa uh, Ya yeah. Itulah dia Ini dia farm aku Aku dah ada Force 4 for Tabby dengan uh, Tabby pink ni Ya, yeah, Cotton pink Cotton sebenarnya Ok Untuk aku puas hati, Kita akan Teruskan lagi lah Aku akan buat lagi Another plot Kita akan cuba gabung uh, Gabungkan Apa Pink dengan Tabby Tapi rasanya dah ada Sekarang kita dah ada semua spesies lah Kita ada pink Kita ada cotton Dan juga kita dah ada Fosfor dengan Tabby So rasanya untuk Yang first area ni Kita dah cover up lah Aku tak, tak tak rasa kita ada miss apa-apa uh, Sebab itu 4 slime yang remula And aku kena upgrade aku punya uh, Tool lah supaya jadi jetpack so, Terima kasih kerana menonton Kalau korang suka dengan video ni macam macam biasa like Boleh komen juga kat bawah uh, Aku tak tahu berapa ramai yang akan dapat notification Untuk video ni tapi ya yeah. See you next time Assalamualaikum dan bye-bye